kucing Egyptian mau sejarah karakteristik dan perawatan kucing Egyptian mau adalah salah satu ras kucing tertua yang berasal dari mesir ras ini dikenal dengan bulu pendeknya yang berwarna coklat dengan corak belang hitam atau perak selain itu Kucing Egitian mau juga memiliki mata hijau besar yang mempesona dan otot yang kuat, menjadikannya kucing yang elegan dan indah. Sejarah Kucing Egitian mau memiliki sejarah yang sangat kuno. Kucing ini diyakini sebagai keturunan langsung dari kucing yang dijinakkan di Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Meski belum ada bukti konkret mengenai asal usul kucing ini, tetapi sejumlah ahli kucing meyakini bahwa kucing ini merupakan ras yang paling mirip dengan kucing domestik yang ada di Mesir kuno. Karakteristik, kucing egyptian mau merupakan kucing yang cerdas dan energi. Mereka sangat senang bermain dan suka mengejar benda-benda kecil, seperti bola atau mainan kucing. Kucing ini juga sangat ramah dan dekat dengan pemiliknya, dan suka memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Selain itu, kucing egyptian mau juga dikenal sebagai kucing yang sangat pintar dan mudah dilatih. Mereka sangat cepat dalam mempelajari trik dan dapat dilatih untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan dengan tali, bermain bola, atau bahkan berenang. Perawatan Kucing egitian mau memiliki bulu pendek yang mudah dirawat, sehingga tidak memerlukan perawatan yang rumit. Cukup dengan menyisir bulu mereka secara berkala dan memberikan mandi sesekali, kucing ini akan tetap sehat dan bersih. Selain itu, Kucing egyptian mau juga memerlukan makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi untuk menjaga kesehatannya. Pastikan untuk memberikan makanan yang mengandung nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka. Kesimpulan, kucing egyptian mau merupakan ras kucing yang sangat menarik dan memiliki sejarah yang kaya. Karakteristiknya yang cerdas, ramah, dan pintar membuatnya menjadi pilihan yang bagus untuk keluarga yang memiliki anak-anak atau hewan peliharaan lainnya. Selain itu... Perawatan yang mudah membuat kucing ini menjadi hewan peliharaan yang populer bagi banyak orang. Namun, seperti halnya dengan hewan peliharaan lainnya, pemilik kucing egitian mau perlu memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan mereka dengan memberikan perawatan yang tepat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan kucing egitian mau meliputi Memberikan makanan yang berkualitas tinggi. Kucing Egitian mau memerlukan makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi untuk menjaga kesehatannya. Pastikan untuk memberikan makanan yang mengandung nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka. Menjaga kebersihan kandang. Membersihkan kandang secara teratur adalah hal yang penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kucing Egitian mau. Pastikan kandang selalu bersih dan terhindar dari kuman dan bakteri. Menjaga kebersihan tubuh. Selain menjaga kebersihan kandang, pemilik juga perlu menjaga kebersihan tubuh kucing Egitian mau dengan rutin menyisir bulu mereka, memotong kuku, dan memberikan mandi sesekali. Memberikan vaksinasi dan perawatan kesehatan, pemilik juga perlu memberikan vaksinasi dan perawatan kesehatan rutin kepada kucing Egitian mau untuk mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang mungkin timbul. Dalam kesimpulannya, kucing Egitian mau merupakan ras kucing yang menarik dan indah, dengan karakteristik cerdas, ramah dan mudah dilatih perawatan yang mudah dan kesehatan yang kuat membuatnya menjadi pilihan yang bagus sebagai hewan peliharaan namun pemilik perlu memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan kucing mereka dengan memberikan perawatan yang tepat dan memenuhi kebutuhan nutrisi kebersihan dan kesehatannya